Satu, dua, tiga Assalamualaikum, ketemu lagi dulu bersama Agus Agus Club Jowo terdiri Dulur-dulur teman-teman, orang lain dimanapun berada Mudah-mudahan dikasih kesehatan, dikasih panjang umur Dikasih rejeki lancar Dikasih kelas yang dan bermanfaat Berkeluar keseluruhan maupun orang lain Amin, amin, ya roba, alamin Oke lurus. video kali ini Saya lihat cewek gue cantik seksi Joket DJ Santun banget lor DJ Santun, korban perasaan Terbaru 2023, oke, okay, lho, selamat menonton. Sita -sita.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 Oh, my God. Saya mau pamit, maaf ya loh. Kalau nanti dalam video ini tidak enak ditonton, juga bicaranya agak satu, Masalahnya saya pakai bahasa Google, jadi mohon maaf ya loh. Mudah-mudahan isi dalam video ini, dulu dulu merasa terhibur, ya udah kalau gitu. Saya pamitan dulu, assalamualaikum loh, dadah loh.